Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat Kita Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola Sahabat Almera Parabola di rumah Hari ini saya akan coba tracking ke satelit AsiaSat 5, tetapi konsepnya masih tracking dari arah timur ya. Posisi dari satelit Telkom 4, lalu akan saya dorong sedikit mountingnya untuk mendapatkan sinyal satelit AsiaSat 5. Nah, kenapa saya Selalu mengangkat tema di satelit Telkom 4 Karena satelit Telkom 4 ini adalah satelit yang banyak sekali di Lock oleh uh, para pengguna antena parabola Khususnya buat sahabat-sahabat Almera parabola yang Yang ingin coba-coba uh, tracking sendiri di rumah Untuk mengarahkan satelit lain yang awalnya hanya di satelit Telkom 4 Uh, tujuannya adalah mempermudah buat sahabat-sahabat untuk kembali jika ingin coba tracking satelit asia 15 -satel 5 ini lalu setelah sahabat selesai menyaksikan acara di satelit asia 15 -satel 5 sahabat bisa kembali lagi ke satelit telkom-4 dengan mudah disk yang saya gunakan adalah disk 6 feet LNB yang dipakai adalah LNB C-Band uh, mereknya Teknosat X-Teknosat uh, LNB Offset dan 0 derajatnya mengarah ke arah bawah seperti biasa untuk LNB-LNB uh, Offset 0 uh, derajatnya mengarah ke arah bawah jika ingin mencari satelit asia -Sat 5 sebaiknya sahabat gunakan LNB Offset saja Uh, karena LNB Offset ini adalah uh, LNB yang sangat gampang sekali untuk mencari satelit-satelit uh, di jalur offset, bukan di satelit-satelit yang fokus ya. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, bagaimana cara tracking mencari satelit Asia Sat 5 yang kita mulai dari satelit Telkom 4 metodenya hampir sama kita hanya dorong sedikit mountingnya saja simak video almera parabola berikut ini Antena parabolnya sudah saya arahkan ke satelit Telkom 4 Dan sinyalnya mendapat antara sebesar 70-81 persen Dan sahabat bisa lihat Saya sudah berada di satelit Telkom 4 Setelah saya tracking tadi Dari bawah ke satelit Telkom 4 Dan saya mendapatkan sinyal sebesar 80% di transpondernya 4062 vertikal 31000 dan ini adalah transpondernya dari KaVision yang saya tracking tadi adalah transponder dari tp1 ya jadi sahabat bisa gunakan trans, baik transponder tp1 maupun transpondernya KaVision dan jangan lupa uh, jika sahabat sudah berada di posisi satelit Telkom 4 ini sahabat tandai dulu agar lebih gampang atau lebih mudah ketika sahabat untuk kembali dari satelit Asia Sat 5 ke satelit Telkom 4 ini penanda atau spidol semacam spidol atau alat yang lain tetapi di sini saya menggunakan gergaji besi tetap menggunakan gergaji besi ya agar lebih permanen kemudian akan saya arahkan ke satelit Asia Sat 5 lalu untuk mencari Asia Sat 5 sahabat bisa tambahkan transpondernya dengan cara menekan tambah gunakan transponder terkuat di satelit Asia Sat 5 ini adalah transponder dari Star TV ini adalah patokan saya sendiri untuk mencari fit-fit di satelit Asia Sat 5 nilai transponder adalah 396 61, simbol rednya 30.000, polaritas tetap horizontal dan lalu simpan. Dari hasil tracking tadi, kita mendapatkan sinyal sebesar 80% untuk satelit AsiaSat 5 yang sudah kita dorong tadi dari Telkom 4 sedikit saja ke satelit AsiaSat 5 ini. Satelit AsiaSat 5 pun sudah saya dapatkan tidak terlalu jauh dari Telkom 4 berkisar sekitar 2 cm saja. Namun akan kita coba cek menggunakan penggaris ya, berapa senti jarak dari Telkom 4 ke Satelit Asia Seriman. Seperti ini sahabat. Ini Telkom 4 dan di bawahnya AsiaSat 5. iya satu senti delapan mili. Jadi jarak satelit Telkom 4 ini ke satelit AsiaSat 5 sahabat bisa dorong setinggi atau sejauh satu senti delapan mili. Hampir dua senti ya tergantung dengan dish yang sahabat gunakan dan kemudian akan coba kita scan di dalam untuk mencari channel-channel feed yang ada di satelit asia-sat 5 setelah tracking di receiver kita mendapatkan sebesar 74% dengan intensitas sinyal 92% dan apabila sahabat tidak ingin uh, mencampur siaran-siaran yang ada di satelit asia-sat 5 ini dengan telkom 4 sahabat bisa buat sendiri nama satelit yang baru dan masukkan transponder 3961 horizontal 3961 horizontal 30.000. Tapi di sini akan coba saya langsung scan saja di satelit 4 tetapi transpondernya di Asia satelit 5. Dan kemudian sahabat bisa tunggu saja untuk shortread asia short 5 ini banyak sekali channel channel fit yang terlop pada siang hari ini sahabat juga dapatkan baik sahabat almera parabola nama satelitnya tetap telkom 4 tetap karena tadi saya meletakkan transponder asia 5 di telkom 4 dan ini adalah channel atau siaran dari satelit asia 5 cukup lumayan dengan 66% mstv dan ini adalah salah satu fit Kelas main standing flyweb yang ada di satelit Asia 15 ini bisa dibuka dengan kode biskey Lalu akan kita coba lihat lagi Cukup banyak ya 93 channel Channel 1 fit lalu ebu serv ebu servis 6 cukup lumayan di 74%. Baik sahabat Almera parabola di rumah, terima kasih sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat Almera parabola di rumah yang ingin coba lock satelit Sat 5 tetapi sahabat cukup mendorong mountingnya saja dari satelit Telkom 4 ke satelit Asia Sat 5 ini cukup lumayan banyak sekali channel-channel fit yang bisa sahabat dapatkan dengan trik seperti ini Terima kasih sudah menyimak video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh